Allah dunia ni dah dua tiga perkara yang manusia ada nak. No. Yang pertama thumbnail. Ikutlah nak mari hok mano dulu yang kena berlaku. Yang pertama thumbnail iaitu nya jawat. Yang kedua termasuk choose yang. kedua nak no. kepada orang tino. Tak ada orang jantan mano dah kaya dah ada banyak harta Tak ke tino tak ada bahkan kadang-kadang tino yang dia duduk pera yang dia duduk duduk zina lagi mari lah Allah nak dia duduk pera yang dia duduk susuk-susuk tak siapa tahu kok yang ketiga jalan nak kepada harta benda harta tamnen ciusi lepas patut tino dua dua, tiga kata ni lain-lain pada tu tu yang tu pasang rati-rati kapoh-kapoh. tu lah Allah say Ingat molek bakpolah koron tak faham. Orang-orang zaman dulu tu hai peracur dan tu hai waktu buruk bala. Ni kita kena ingat molek ni. Tuhan tak ada tanya banyak. Orang apa-apa saya nak jadi ahli ni akorde. Dia tanya sikit peh. pakai pakang gi selalu lah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمَنَ وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون فخسفنا به وَبِدَارِهِ الارض fama min min ma kana minal muntasirin ayat 77 sampai 81 suratul qasas masih lagi kita berada di dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan korun sebagai allah Kekalkan nama dia di Dalai Kera'i. Dan nak beri pengajaran kepada umat Islam kita ni sampai ke, hari, sampai ke hari kiamat. Bahawa orang yang kaya raya, sekiranya dia tak kabur. Guna kuasa, tak betul, tak kena dengan tepat dan tak ada patu Lepas tu, tamah lagi ni duk buat kerusok ke di atas muka bombing dengan harta benda dia yod tamneng dia maka ini adalah akibat yang Allah jadikan sebagai bot kepada setiap orang walaupun tak kaya seperti korun tapi kalau sekiranya giguno kuasa kekayaan eh, tak betul maka akibat dia adalah padah dia panggil padah lagu mana? iaitunya berdosa hidup dia di atas muka bombing dengan sebab dia guna kuasa dan harta tak betul, apatah lagi di akhirat kelak. Akan menerima balasan yang sangat besar, sangat berat terhadap orang yang uh, seperti korun. Kaum dia nasihat kepada korun. Ayat 77. Dan tuntuklah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan oleh Allah kepadamu akan pahlawan dan kebahagiaan hari akhirat ni adalah nasihat kaum orang yang jadi pembesar, pemimpin kena dengar juga nasihat ni saya tambah atas ni, ni. supaya juga dengan orang alim tidak mestinya seorang alim tu Beri nasihat kepada orang saja Tapi kadang-kadang kada, orang lain pun Kena dengar nasihat daripada Orang ramai walaupun orang itu orang biasa Apatah lagi Korun Yang Allah tak ada raya di dalam Quran ni Dengan kekayaan dia Taun dia Nasihat kepada dia Dia tak dengar Dia tak dengar Bahkan dia Kauh tamuh Takabuh dan nafok lebih Hanaleh Tak sehingga nasihat ni Satu kata yang sangat besar Akibat buruk Di dalam cara hidup kita Lagu mana? Dan janganlah engkau melupakan bahagianmu Maknanya keperluan Dan bekalemu dari dunia Sebab Allah ta'ala Buji kepada kita dunia ni Untuk kita kaih Untuk kita cari Kebaikan ke, nak pergi ke akhirat Tapi kalau sekiranya kita Terlupa dunia Kok molek lah saya maksud ni. Terlupa dunia kok jalan molek. Maka jangan harap katanya lepah pada mati kita nak pergi jadi molek. Inilah. Kaum dia nasihat kepada dia. Nota kaki. Sebenarnya saya baca dah ni. Satu, tiga, dua lapir. Yakni berusaha dah mencari dengan harta kekayaan yang telah dilimpahkan oleh Allah Ta'ala kepadamu itu. Dengan mengerjakan amal-amal kebajikan tu orang okay, kaya dia ya kena ingat so umum dia ya manusia ni manusia ni dia ada 4 pesan yang Nabi kaya setengah orang tu hai wi ilmu hai harta setengah orang tu hai ilmu tak bui harta setengah orang tu hai hai harta tak bui ilmu setengah orang tu hai tak bui kedua-dua harta pun tak ada, ilmu pun tak ada. Lagipun itulah manusia atas muka dunia ni. Jadi, apabila tu hai kepada korun harta ketaya air yang sangat banyak, Wallahualam lah, ilmu dia ada ketak saya, pehe katanya, orang ada siapa ke bi, bijak cari harta pandan je tu. Ilmu sekadar-sekadar untuk nak kair, harta tu ada pada diri dia, walaupun dia tak tak tinggi sangat ilmu pada waktu tu. kalau nak tiap ataupun nak banding dengan Nabi Musa sebab Nabi Musa sepupu dia ya? Nabi Musa ni sepupu dengan korun tapi dia tak dengar nasihat beberapa kali dalam tefsir raya katanya Nabi Musa apabila tahu kata korun ni kaya pergi kepada dia nasihat korun, sedekah katik keluar zakat katik dia tak dengar Sapa kau kaum dia, agama-agama, ramai orang okay, yang turut Nabi Musa Giroyak juga kepada korun Hei korun Jangan lupalah dunia ni Jangan lupalah akhirat Ha gitu Giroyak sosok kepada dia nah, Ni, ni dalai, dalai nota kaki alik bawah Yang mendatangkan pahlawan dan membawa kepada keselamatan dan kebahagiaan pada hari akhirat Dalam pada itu, jangan pula engkau menumpukan bahagiamu dalam dunia untuk merasai keseninginnya yang halal sebelum dapat menikmati keseningan yang kekal di akhirat sebab tu kita cahisik okat kita duduk atas dunia tu hewi seni maka kita wujadilah napok katanya kita adalah orang seni tapi bukan arti takabur kita kena tawaduk sokmo genah diri sokmo jangan tunjuk katanya kita lebih hanale, angin, takabur tak dengar wuhoreh kecek, tasar, tengok dan sebagainya Ini tak boleh tapi naik tanak kita tu hewi harta benda maka kita gunakanlah kejala yang mulia jala molek. Alhamdulillah lah. masuk di dalam ayat semula dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dengan pemberian nikmatnya yang melimpah-limpah Alhamdulillah tapi korun dia buka macam tu dia kumheng, yo zonlang ore okay? dan dia duk sekap setengah-setengah sikit ore okay? keperluan ore okay? ani ore kaya ore paisai ithipon dan janganlah engkau melakukan kerosakan ke di muka bumi sesungguhnya allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan ke. nota kaki 1329 yakni tun bantulah orang-orang yang memerlukan bantuan dengan perantah harta kekayaan dan pangkat serta pengaruh yang dikurniakan oleh Allah kepadamu kita ada orang-orang Islam kita ni utama sekali kita nak juga yo tanah nak juga tengok orang-orang Islam kita kaya sebab apa tu kadang-kadang apabila yo orang Islam kita tinggi tanah tu siang orang islah kita tinggi dia boleh ke apa kadang-kadang eh? boleh torong dengan orang-orang kafir tapi orang islah tu kena, kena berjuru kena molek lah jangan cahaya amnat nanti ikut jalan yang tak betul ni lah yang dimaksudkan di dalam ni jadi dengan harta kekaya air saat ni tu orang kadang-kadang dia dia kering tengok pak yang ni kaya ni Nah, kita nuk juga orang-orang Islam kita pasal itu. Panak tinggi-tinggi. Alhamdulillah. Dan janganlah melakukan sesuatu yang merusakkan masyarakat. Kerana yang demikian dimurkai oleh Allah Azza Wajalla. Bila kita tengok, perhatilah seluruh dunia. Tak ada saya, tak ada cocong mana-mana. Negeri mana-mana. Okay. Royak katanya seluruh dunia. Kalaulah orang guna kuasa tak kena. Guna tamnaing tak betul. Sebab tu kita boleh duduk tengok kadang kadai bon Tepat sop ini Tepat tu, tepat ni Ya sepik, gapo gapa Mari daripada orang yang datang naik belakang Gualiknya. Walaupun dia tak tunjuk kat orang Katanya dia ni pencaupah Dia lah duk kum tu, kum gani Tapi umumnya seluruh dunia Puak-puak, orang yang datang kedeber-kedeber Dia lah duk kong Kong belakang Asal kau duit masuk kepada dia dia buat perkara-perkara yang diharam oleh Allah Taala. Orang kafe kita tak ada nak bosan. Sebab apa tu? Orang kafe ceriak ni dia nak pergi kena aka. Walaupun dia buat gapo-gapo atas muka dunia, buat rosak ke buat moden, akhir sekali dia kena pergi kena aka. Ha duk kita orang Islam. Tak ada bosan orang islah, cari amnat nanti tak betul dengan cara, dengan tempat itulah atas muka dunia ni cuba kita perhatikan dah, rusaknya banyak, dengan sebab orang ada tamneng, ada nanti, tapi guna kat jalan tak betul hak penuhnya orang ramah itulah, tak ada, tak ada kira dah negeri mana, tempat mana orang mana, ugama apa sekalipun kalau dia duduk di dalam kerakai supaya dengan korun yang tu herayat maka sahih tu lah belakang sahih tu belakang Allah nak korun katakan tu lepas pada orang yang nasihat kepada dia korun menjawab dengan sombongnya aku diberikan harta kekayaan ini hanyalah disebabkan pengetahuan dan kepandaya yang ada padaku ha, tengok dia tak jauh timur nasihat tu ini orang panggil orang masuk syaitan. Aku kaya dengan sebab aku pandai, aku usaha. Tak ada sakut sikit habuk dengan mu. Ha, tu gitu. Mu tak seorang yang ingin nasihat ke aku, aku tak segera Walaupun dia tak kecek macam tu, tapi, kelakuan yang dia kecek yang dia buat saat ni, tunjuk katanya dia lebih. Tu korun. Kalau lah korun bijak pandai, tidak kau pulak ia mengetahui Dan pandai memahami Tengok Ni tu selit Nak jadi orang Apabila baca ayat Pak Gamal lalu Ihh Tak ada arah Dah tu hai orang macam tu dah Dalam Kro'el katanya Kesoh korun macam ni Maka orang Belakil-belakil Beringat-beringat Mujang hidup kecek lagu tu Jangan megoh Bojaya sosokan lo dah eh. Kena syukur kepada Allah yang hidup cahaya Sampai kata ingat dunia akhirat Sengah-sengah orang -sengah Jaya apa? Dia buat benda haram Jaya itu Jaya itu heavy Tapi Dia Apa dia panggil? Dia gunung, Hak dia dicai Kau jalan tak mahu that. Allah Dah beringat-beringat lah Bahawa Allah telah membinasakan sebelumnya apa, -apa koron tak paham macam tu orang-orang zamir dulu sebelum koron ni iaitu ramai lagi kaum yang Allah tak ada balik bombing ribut angin aiboh gotu-ganing-gotu-ganing gotu dan sebagainya dari umat-umat yang telah lalu orang-orang yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta kekayaan Allah, dunia ni dah Dua-tiga kaya eh. Yang manusia ada nak no. Yang pertama Tamneng Ikutlah, nak mari Yang mana dulu, ia ya kena berlaku Yang pertama, Tamneng, iaitu Jawa Yang kedua ya termasuk Yang kedua, nak no. kepada orang Tino Tak ada orang jatuh mana Dia kaya, dia ada banyak harta Tak ada Tak ada Boh kan kadang-kadang tino, yang dia duduk pera, yang dia duduk duduk zina lagi marilah. Allah, na. Yang dia duduk pera, yang dia duduk susuk-susuk, tak siapa tahu kok dia. Okay? Yang ketiga, jalan nak kepada harta benda. Harta, tamen ciusi yang, lepas tu tino. Dua-dua dua, tiga kata dua, ni. Lain-lain pada tu, tu tu pasang rati-rati, kapoh-kapoh. Itulah Allah beritahu ingat malik, berapalah korun, tak payah, orang-orang zaman dulu, tu hai peracu, dan tu hai wak turun bala, nota kaki ada pula, ada. korun tidak mendengar nasihat kaumnya, dan telah melupakan nikmat-nikmat Allah, yang telah dikurniakan kepadanya, dan ia pula buak-buak tidak mengetahui, eh, buak tak tahu, bahawa Allah Ta'ala telah membinasakan, pada masa yang lalu, pendurhaka-pendurhaka yang lebih kuat, dan lebih kaya daripadanya, dan ingatlah, ni masuk dalam ayat semula dan ingatlah, orang-orang yang berdosa, apabila mereka disekso, tidak lagi ditanyu tentang dosa-dosa mereka kerana Allah sedia mengetahuinya ni kita kena ingat mulai ni tu tak ada tanya banyak orang apa saya nak jadi ahli ni aku, re? dia tanya sikit pe. pergi pakai gi selalu lah Ning orang nak jadi ahli ni aku walaiknya sebab ke apa? sebab banyak benar-benar yang dia duk buat dia dijawab depan Allah Ta'ala sikit lagi jawab dengan sesah tu hai hey. oh sesahnya aku duk buat ke tu buat ke ni maka tak boleh kembali semula nak klik ke dunia tapi tak boleh klik cari amnat nanti tak kena sebab tu saya nasihat ke diri saya lah ni Patu tu we bunyi kepada ramah-ramah katanya katanya semua tiap-tiap orang Tiap-tiap eh? pehok Tiap-tiap masa Gunalah Amnat Nanti We betul Jangan guna kuasa yang tak betul Gih Guna kot pasang Nak Jadi maksiat Karuk Dosa Banyak manusia Guna Harta benda Guna kuasa Duk jadi Dosa tonian, Dala hidup dia Sia mana Sia mana Atas diri dia belakang Sebab tu Dala satu hadis Nabi katanya Wa wailun miman ja'alallahu mafatihash-sharri ala yadayhi ataupun fi yadayhi Celaka besar bagi orang yang Allah Taala jadikan anak koci kejahatan ni duduk di tangi dia. Nah tu tangih. Dak lagu mana? Benar hok pasang dosa-dosa duduk di tangi dia belakang Dia lagi bagi buka, buka, buka, buka, buka. buka. Tapi terongkan kami fatuba liman jangan Allah khair fi yaday nasik baik dan molek lah bagi orang yang Allah tak jadikan, anak koci kebaikan ke ni duduk di di tangi dia tak ada kira kerang gapa gapohok molek dia lah org sokong dia lah org gibu ko nak ujadi molek Nak jadi diri dia molek, sangkong molek. Dialah. Dia buka, dia buat, dia usaha. Sampai dia mati, mati dalam keadaan, usaha molek. Tapi setengah-setengah hari, Masya Allah. Sampai mati hidup dia, mati dalam maksiat. Bukan kata diri dia saja tak? Bahkan orang lain pun. lepang nong semun dia, anak-anak koli dia, orang, orang dia duduk pera, jadi jahat belakang. Jadi karut belakang ni lah kita tengah beringat namna, nak buat gapa-gapa kalau sakut dengan ugama pun dia sakut pasang bida'ah, hurufat kalau sakut dengan hal dunia dia sakut dengan draco ataupun maksyiat dua tiga kaya ni lah dari, dari hidup kita Patut tu kita sendiri kena tok jarum kita tu maknanya hidup kita nak buat lagu mana nak jadi betul dengan ajarah Allah ajarah Rasul kita pergi sikit lagi dah masuk ada 2-3 minit lagi ataupun siapa ada masa Alam saya nak perhabis ayat ni kemudian korun keluar kepada kaumnya dengan memakai perhiasannya kalau dia kulit dia panggil lebih pada rajas sama lagi rajas ramu lagi tubik dengan yup dia dengan mah belia sebut di dalam tafsir ni katanya Masya Allah semua hak pasang ada boleh sakuk kok tu sakuk kok ni gambar katanya mah belia ni penuh nyepakan waktu dia tubik dihadapi orang ramah nak tunjuk katanya dia ni lebih Masya Allah kalau Fir'aun dia tubik dihadapi orang dia hipung orang ramah dia kata kata fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la dia hipung orang ramah serta dengan dia sebut panggil orang ramah akulah pemimpin kamu ataupun akulah tuher kamu yang paling agung paling tinggi sekali tapi korum lagu mana sebut yakni dengan memakai perhiasannya yang indah dan mahal-mahal disertai dengan pengiring-pengiringnya yang ramai maknanya orang yang ada arakah dia tu penuh alik kani yang melambangkan kebesarannya nak nunjuk katanya dia ni hebat dia tubik dia hadap pi orang-orang Pada saat itu, bertakolah orang-orang yang semata-mata inginkan kesenangan kehidupan dunia, orang, -orang pasai. Dok kena tipu ke dunia. Dok nampak kepada harta benda. Ni saya nak bereti sini. Dia katakan, "Susungguhnya so, Adam, anangkah baiknyo kalau kita ado kekayaan seperti yang didapati oleh korun Tengok tu, orang, -orang pasai Longkon Dengan kekayaan Eh, tengok pak Alu Ha, nah, tu gitu Sedak tengok lu Eh, kalau dia kita boleh jadi supaya tu Kaya, sedak kali kita Seneh kali kita di dunia Sesungguhnya dia adalah seorang yang bernasib baik Ini orang ramai Orang-orang yang kepada Dunia Dia tengok koron pada hari tu Masya Allah Siapa kesebut lah tu. Gitu? Kalau kita nasik baik supaya korun, senil kali kita, harta banyak, gotu, gotu, gotu, gotu, dan sebagainya. Tapi, sambung esok, iaitu eh? ayat yang kelapai puluh. Orang yang Allah Ta'ala bui kesedari, orang yang ada ilmu, dia jawab satu persen. Tak suka dengan orang nak no, kepada dunia semata-mata. Nah, wallahu Wallahu'alam. Wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.